Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi sahabat ceria Kali ini kami akan mengunjungi kelompok wanita tani Sekar Tanjung Desa Jangraga Sekar Tanjung Desa Jangraga adalah kelompok wanita tani adalah brand dari perpustakaan ceria Desa Jangraga Pada saat ini keberadaan kelompok wanita tani Sekar Tanjung Berada di wilayah pegunungan di area pemerintah Desa Jangraga Yang diketuai oleh beliau namanya Ibu RW, Kalau orang sini bilang aslinya adalah Ibu Dede Rohima. Beliau adalah Ketua Kelompok Wanita Tani Sekar Tanjung Desa Jangraga Dengan anggota keseluruhan adalah 30 anggota aktif yang berperan untuk mengembangkan pertanian-pertanian yang ada di wilayah Desa Jangraga. Untuk lebih jelasnya, kami punya sebuah video Yuk kita simak bareng-bareng video ini